Ini Rogo sebagai perjuangan SMK Wirayuda Sakti Nusantara sehingga mampu bangkit, mampu bersaing dan mampu menjulang tinggi seperti yang dilambangkan di rumah gedang. Hadirin dewan juri yang terhormat, inilah SMK Wirayuda Sakti Nusantara. Memang Jogja takut tercinta. tercinta ada. Kami paham kita harus saling menjaga. Kami sadar diri bahwa kita semua di sini selalu menyayang dan melindungi. Di perjalanan tubuh merespon memori yang terjadi di dunia ini dan kami mencoba beradaptasi untuk memulainya dari awal dan harus bangkit berdiri.